Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Di kabar pertama nih Bang Min akan mengumpulkan Orang-orang yang sampai detik ini masih tetap sayang dan setia Untuk terus mensuport idola kesayangan Dan tentunya karir, karya prestasi Lesti Keciara mau Rizky Bilar Nih persahabat yang mengumpulin Orang-orang yang sampai saat ini masih tetap sayang sama Leslar Siapa nih yang tentunya saya support dan Doakan di tulis kolom komentar persahabat ya ucapan doa, mudah-mudahan doa baik kalian diijabah, dikabulkan Dan mudah-mudahan juga doa baik yang bisa kembali, yang tentunya terbaik kembali ke yang mendoakan, amin Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya, di sini ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk single sekali seumur hidup Sudah tembus di angka 42 juta viewers di Youtube dan Alhamdulillahnya persahabat ya kita tahu begitu banyak support yang diberikan untuk karya-karya lesti kejora. Bismillah, go ke angka 43 juta dan semoga bisa tembus 50 juta viewer. Semangat terus untuk warga konoha. Jangan kendor semangatnya dukung karya-karya lesti. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan untuk selalu mensupport, selalu semangat, selalu kompak dan solid terus mendukung karya-karya Lesti kemudian disimak juga bersahabat ya semalam dibikin heboh banget dengan postingan marwa FC ada tangan dan tentunya ada foto sesuatu yang sangat membuat warga konoha penasaran apakah itu foto Lesti dan Bilar Masya Allah banget ya warga Konoa saking kangen dan rindunya mengorek-ngorek ke postingannya Marwa Epsi luar biasa warga Konoha. Kita selalu dengan kekompakannya yang selalu saja mencari asupan vitamin persahabatan ya. dari Leslar, Kita doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Selanjutnya disimak juga bersama di unggahan Bang Dodi Surat 22. Mengunggah postingan foto kedua orang tua dari Mama Kejora Masya Allah luar biasa persahabat Ini tepat banget ya unggahan kemarin pas di hari ayah Selamat hari ayah untuk semuanya Semoga Bapak sehat selalu Masya Allah banget ya Dan semoga ayah Kejora pun Selalu menjadi ayah dan menjadi superhero-nya Bunda Lesti, amin Kita simak kalimat caption yang dituliskan di wongkani ini Hari Ayah, semoga Bapak sehat selalu Bapak banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya Terima kasih Bapak, Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan sehat terus Dan semoga bersahabat ya, keluarga Bunda Lesti ke Jura yang yang Cianjur pun Selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat ya, Bang Dodi pun mengunggah postingan Kita lihat persahabat ya, ada Abang El Aduh, Masya Allah banget nih, Abang Fatim selalu bikin salpok Ini foto di Cianjur, persahabat ya Kita simak nih kalimat caption juga yang dituliskan Subhanallah, Alhamdulillah, Abang El di Pangkon Makakeknya, di Kampung Cianjur, di Kampung Abang L kakinya banyak katanya tuh ya Masya Allah. Di Kampung Cianjur, Abang Fatih, saya selalu nah, dimanapun berada tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik saja buat Lesti dan Rizky Pilar. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Suryati 7878 mengatakan ini foto waktu panda kan abang El nggak ikut liburan sama Nindi nin, Abeni sama istrinya Dodi Sutarman. Jangan suka giring opini di saat situasi seperti seperti Om jadilah orang tua yang berbijak dalam posting sesuatu dan asal Om tahu kalau nggak ada bilar ya bakal ada Muhammad Lesa Al-fatih bilar putra dari Rizki Bilar dan Ibu lestiani dan kakek abang El juga banyak di Medan tolong ya Om hargai lesti sebagai istri Rizki Bilar ini tanggapan persahabat ya. Tetap sebagai fans sejati harus doakan yang terbaik saja untuk keluarga besar Lesti dan Bilar semoga rukun kembali semoga kembali bahagia. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah himbauan dari fanbase himbauan kepada Leslar lovers dan Lesti lovers. Miut mengingatkan saja Apabila ada artis lain live please diusahakan jangan ikut nimbrung, apalagi komen di live nya, apalagi bawa bawa nama Dedek malu lo yang bukan urusan diurusin, biarin orang itu ngomong apa saja, Dede nggak akan terpengaruh. Yang dibutuhkan cukup diam saja. Sekian terima kasih itu info dan himbauan ya dari fanbase untuk semuanya. Bila mana? Ada artis yang live, artis lain maksudnya, persahabat ya. Please, diusahakan jangan ikut nimrung, persahabat ya. Kita hanya bisa berdiam saja, biarin saja. Gunalasi kejuara pun gak akan terpengaruh, persahabat. Doakan support dan dukung yang terbaik. Kemudian juga, persahabat, simak kata-kata kobas. Ini luar biasa. Kembali, pagi hari ini, kobas... Menuliskan sebuah kata-kata bijak dan kata-kata motivasi Dengan sikap yang benar Semua pengalaman positif maupun negatif Akan menjadi pelajaran berharga yang akan membuat kita semakin berkembang di kemudian hari Kobas, luar biasa Selalu memotivasi untuk banyak orang dengan kata-kata bijak Kata-kata mutiara, luar biasa, kobas Semoga sehat selalu, semoga selalu menginspirasi banyak orang. Kita juga pastinya menunggu cidukan terbaru di hari Minggu ini. Happy weekend semuanya! bersabat ya, semoga kalian semua sehat, semuanya bahagia. Masih menunggu kabar baik berikutnya? Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar baik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.